Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di hadapan kita ini ada tanaman hias yang sangat luar biasa. Namanya apa, Mas? Sudah tusuk teman-teman. Ya, kenapa tanaman ini dinamakan tusuk konde? Karena tanaman ini mempunyai ciri khas, yaitu bunga. Yang ada ini mirip sekali dengan tusuk konde yang biasa dipakai oleh ibu-ibu remaja putri, ya, ketika pakai apa? Gedung, iya kan? Biar seret, maka diancing dengan tusuk konde itu. Nah, kelebihan atau ciri khas dari tanaman tusuk onde ini yang lain adalah daunnya nih teman-teman. Ini, ya, daunnya ini gimana, Mas Glowing, glowing, keren ya. Mungkin lagi teman-teman ini jadi indah sekali. Ini tanaman ini, ini teman-teman ini tanpa diberi pengkilap apa-apa. Teman-teman ini sudah daun alamiahnya seperti ini. Kemudian, teman-teman, tanaman ini dalam bahasa ilmiah itu dikenal dengan dorstenia elata. Ya, nanti alhamdulillah sudah SMP ya. Pada pelajaran IPA, bisa ini belajar bahasa ilmiah, Mas. Ya, ternyata tanaman dorstenia elata ini merupakan keluarga dari moraceae yang juga mempunyai nama latin yang lain mas nama ilmiahnya yang lain yaitu dorstenia bahiensis nah ini ada sejarahnya bapak tahu kenapa kok oh, dinamakan dorstenia bahiensis pas belum udah tahu belum ya jadi, teman-teman, kata Dorstenia itu diambil dari ahli botani dari Jerman yang pertama kali menemukan tanaman ini. Iya, beliau itu bernama Theodor Dorsten. Diambil nama belakang beliau, jadi Dorstenia. Ya. Kemudian, kalau Dajensis itu diambil dari nama daerah pertama kali tanaman ini ditemukan mas ulam yaitu namanya daerah bahiena yang merupakan satu daerah di brazil kemudian teman-teman belum kepengen tahu nggak cara perkembangbiakannya nggak tahu pengen tahu nggak oke jadi ini teman-teman tanaman Dorstenia elata ini dapat berkembang biak dengan dua cara mas nah. Ya, yang pertama itu dengan menggunakan cara generatif. Nah, cara yang pertama ini, ini dengan menggunakan bunganya ini Mas Ulam. Ini bunga yang ini, ya, ini mempunyai biji yang sangat kecil, kecil sekali. Sangking kecilnya, lembutnya, sehingga bunga ini biji ini ya, nanti kalau terkena angin itu bisa tersebar kemana-mana nah kalau nanti menemui tempat yang cocok maka nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang cara yang pertama ya cara yang kedua dengan cara vegetatif itu dengan apa nah di sini ya ini ada tunas-tunasnya mas sulam ini, mas Ulam bisa lihat kan tunas-tunasnya yang kecil-kecil ada kan iya jadi kayak rumpun itu ya nah tunas-tunas ini kalau dipisahkan, lalu ditanamkan ya pada media yang tepat ya misalnya pada pot ya maksudnya ya maka akan bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru teman-teman. Masukan paham? Paham. Nah, akhir-akhir ini ya Mas Ulam, tanaman ini ini menjadi salah satu tanaman hias viral. Banyak dicari oleh para kolektor dan pecinta tanaman hias. Bahkan harganya itu bisa menghargai mas. Seberapa coba teman-teman yang tahu? Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, Bapak sama Mas Wulan itu searching di Google dan di YouTube, dan beberapa toko online. Ternyata tanaman ini, ya sekonde ini, harganya itu yang kecil saja, sudah sampai ratusan ribu. Bahkan ada yang sampai jutaan banyak kan nah, kenapa kok ini bisa mahal karena tanaman ini ternyata ya masulam ya tergolong tanaman atau spesies yang hampir punah punah kan, hampir habis dari bumi ini oleh karena itu karena tanaman ini langka jadi semakin mahal loh pertanyaannya tadi kan bisa dikembangbiakan ya dapat berkembang biak kenapa malah menjadi langka ada yang tahu teman-teman komen di bawah ya kan masih yang tahu oh ya ya teman-teman ya komen di bawah nanti ya eh, kenapa ini ya kan kok oh, bisa punah ada bisa berkembang biak dengan dua cara tadi ya generatif dan vegetatif jadi Begini ya teman-teman Ini ada cerita yang berkaitan dengan bunga ini ya teman-teman Bunga ini Dulu itu dibeli oleh Neneknya Mas Yulam Mbah Sobir Putri Nah itu Sekitar tahun 2007 Mas Ulan belum lahir ya? ya Belum lahir kan Mas Yulam Mas Ulan lahir tahun berapa? 2013 Ya kan? Nah, berarti Mas Ulan belum lahir Jadi sekarang ini sudah berusia berapa tahun 14 tahun ya, bu. bulan di tahun bunga ini sudah berusia 14 tahun yang lalu ini dibeli sama nenek ya, tapi ya teman-teman ternyata dari tanaman ini ini tidak ditemukan tanaman baru teman-teman berbeda dengan beberapa tanaman yang lain, punya satu banyak yang tumbuh ya mas ya Oh, banyak sekali tanaman-tanaman jenis lain jadi punya anakan banyak yang ini tidak teman-teman itu artinya apa walaupun mempunyai kemampuan untuk berkembang biak dengan dua cara tadi generatif dan vegetatif tetapi kemungkinan hidupnya itu sangat kecil sehingga tanaman ini hampir punah semakin langka semakin langka semakin langka ya teman-teman ya ulang tahu ya oleh karena itu sekarang Mas Ulam pengen mengembangbiakkan teman-teman. Mohon doa astu ya teman-teman. Semoga nanti Mas Ulam bisa mengembangbiakkan uh, tanaman Dostenia elata ini ya, atau Dostenia dahiansis atau tusuk ini menjadi banyak ya teman-teman, sehingga uh, minimal kita ya berperang ya Mas Ulam ya agar Uh, spesies yang sudah ada di bumi ini tetap lestari tidak guna Coba Mas Ulan? ya taruh begitu kita tutup ya ya silahkan Mas Zulat tutup iyalah terima kasih teman-teman atas kebersamaannya ya teman-teman jangan lupa like, comment, share. ya like, komen, share dan subscribe ya kan